Oke, okay, bagi kalian yang pengen top up Nike tapi nggak tahu top upnya dimana Kalian bisa pergi ke Game Store Ken. Di Game Store Ken ini kalian bisa top up dengan mudah, murah, melalui via login yang sudah pasti aman dan legal tentunya Tidak hanya ACNAK doang, gamenya banyak cuy Ada Honkai Impact, Genshin Impact, Blue Archive, Punishing raven Valorant, bahkan game-game HD seperti ini super sus dan lain-lain itu juga ada guys. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek saja. Linknya di deskripsi di bawah. Oke? Okay. Oke, okay, so guys balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Agnate Server CN yang dimana ini ada event baru dan event limited ya. Seperti biasa limited kalau summer gitu ya. Dan ini gratisannya buat gratisan 10 kali pull ini untuk deban sos ya. ini sosnya. Nih, bansos lagi ya. Ada enggak bansos dengan 5 PO? Oh, ada 300. Lumayan. Oke, okay. kita atas atas saja ya, lihat Atas dengan bawah. Apakah baru hari pertama, cuy. Langsung 800. Gaca-gaca semangat, Bang. Ada pawang umeng Good luck. Ya, good luck. Ada pawang Omeng yuk pozemka yuk pozemka gavial langsung biar bisa di showcase ya biar ada konten gitu oke okay. buat yang 25 orang di sini oke okay, kita mulai tapi sebelum itu gua screenshot dulu ya buat thumbnail cok okay. yang pertama buat ini gavial gavial seperti ini buat untuk pose ini nih, anak cuy elit buatnya ini udah kayak skin cuy, udah kayak skin summer. Let's go, kita mulai yang pertama. Tidak mungkin dong yang pertama, ikannya ya kali dapat yang pertama, dua r dua biji, amin dua biji Langkah. Tidak mungkin dong yang dua yang pertama, ikan ya warna biru, ya kan? 10 pul galer saya ansep Canda waduh, <laughs> seperti itu kah? Nuh, no. teh okay, ini yang gratisan, guys. Ya, yang gratisan, sini gua ada 14.000 Rondum Oke, okay, let's go. Ini bintang 5 sih, udah pasti ya. Bintang 5 ya. <laughs> Oke, saya eh, sungguh garam hari ini. Kalian siap, guys? Ready, are you ready? Mari kita buka nih. Ini bintang lima nih ya. What? eh. Hey. nggak mungkin gitu dong. Wah, yang benar ya. Tapi kok warnanya kagak merah. Warna kuning tapi. Nggak biji. Yo, mau nggak tahu nih. Let's go. Oke, okay, dua yang kedua nih ya gua nggak melihatnya ya. Gua enggak tahu nih apa. 僕 nih? グレート言い Berarti ada の sini ya. Oke, okay. gua nggak lihatnya. 私がここに現れる <coughs> siapa bosnya kan as? Memang benar nggak betul ini ada masa ini. Masa nggak betul Nggak betul loh, cowok Gak betul ini, Gak betul. Anda ya hm. bikin kaget aja, cuy. Warna kuning, warna kuning sih tadi tuh ya, bukan warna merah tadi tuh ya. Bukan warna merah, buset suara Ayo, suara maaf. Ini nggak mungkin dong kedua kalinya. Oke, okay. anda, anda mau ngapain? Beri saya. Harapan-harapan seperti ini Hah? Ayo Berilah harapan Yang sebenarnya tuh ya. Kedua operator tersebut Oke okay. hey, Eh Jangan sebut seperti itu lagi Mas masai Jangan sebut it seperti itu lagi Jangan sebut Mari kita lihat nih Oke okay, Tiga Urutan ketiga 塔は A 6のスポットだ。俺の wah saya ilis <laughs> wah wah gak ngotak anjir gak ngotak cow, wah gak ngotak anjir eh hey. ini banner siapa ini banner siapa pantesan pantesan tuh ya. bang johan kayak gitu ya <laughs> senasib wa pantasan Bang Johan sama Wah berarti memang memang penyakit nih kem johan apa iya dapat tiga nggak mungkin dong dapat tiga palingan ini bintang 5 nih ya bintang 5 nih gua tahu bintang 5 Astagfirullahalazim. Oke maksud Anda mau ngapain hah? Ini, gue beritahu nih, maksud anda tuh ngapain? Tiga kali ditodong benaran, oke? Okay? Doa dulu bro, oke okay, kita doa dulu ya, semoga kita dapat dua biji, dapat dua biji, langsung kedua-duanya dapat, dan kedua operator tersebut, Gavial, The Invisible, dan Pozemka. Oke, okay, mari kita berdoa. Allah mabarik lana fi ma wa qina Oke, okay, let's go. Eh okay, dapat berapa biji nih? Oke, okay, dapat bintang 5. Please red up. Oke, okay, mantap, red up. Red up tuh bagus tuh red up tuh. Oke, okay, gua terang-terangan nih ya. Gua enggak anu lagi dah. Udah 3 kali, cuy. Yang bener aja tuh. tiga kali, cuy. Gak di bintang 5 lagi, oke, Flynn sesuai. Flynn kan dari ini, dari Gavial juga, kan? satu clan. Ayo, Tomimi, Tomimi berikanlah, Tomimi, you are the best, Tomimi. Nah, belum. Tu doa makan bang. Ya, memang doa makan. Emangnya mau doa apa cok? Oke, okay, mantap. Baru posen ke? Okay. terima kasih atas anunya bantuannya atau Mimi tapi pulangin juga itu gavielnya juga ya tolong habis ini ya seperti biasa kita beli skin terlebih dahulu eh di skin uh katanya ini ada robek cuy, gimana yang, yang robek? Ada robek katanya? Enggak oh, tahu. Yeah. Ini langsung dibeli. Wow biar mesinnya ngas nih, ada 4000 dan di sini kita ada dua biji, berarti 50 kali pull dengan di sini ada 13 biji, mudah kembali semuanya, oke, tidak mungkin ya kan, dapat empat kali, ini kalau empat kali nggak tahu lagi nih, ini Star eh ini hg ini kenapa, nggak ya? mungkin lah dapat empat kali coy turut-turut seperti tadi tidak mungkin itu paling banyak itu tiga kali dapat empat kali please please Anu apa namanya eh uh, atur Masai bilang krokodil lagi mas oke okay. krokodil lagi yoy. krokodil Oke okay. bintang dimak nggak mungkinlah nggak mungkin, lah. Gak mungkin. Gua udah tahu ini ke berapa nih? 51. Biasanya ini biasanya nih biru sih. Gua tahu. Biasanya biru. Oke, okay, lah tetap pasang aja lah. Oke. Okay. Ini warna merah atau apa nih? Gua kagak nampak. Ini kayaknya nih dari ini warna kuning sih, bukan warna merah loh. Oke. Okay. Let's go. Mas Andri, kita nunggu Mas Andri. Mas Andri, kalau sudah datang, tolong ini chat. Eh. Mas Andri, apakah Anda sudah datang? Tunggu, Andri. Oke, okay, Mas Andri sudah datang. Mari kita lihat. Oke, okay, yang kedua, apa ini. Ayo, guys! Ayo, ayo! siap sedia nih. bismillah semoga Gavial the Alter. semoga Gavial Gavial Gavial the invisible 3 2 Nih kalau ke garam mohon maaf ya kalau Gavial langsung ya mohon maaf ya kalau ke garam ya oke okay. siapa nih Terlalu garam, saya ansap. Waduh. <laughs> Oke, <Okay. laughs> siap. Saya menerima konsekuensinya ya. <laughs> saya menerima konsekuensinya. Eh, bentar. Dia tadi nyebut kalsit, kan? Kalau nggak salah tadi dia ada nyebut kata-kata kalsit tadi berarti itu kalsit datang pertama tuh anu ya? berarti ada hubungannya tuh kalsit dapat di awal-awal tadi itu soalnya dia ada hubungannya dengan kalsit wah bisa gitu ya ngeri-ngeri anjir banner ini empat kali sih. mau gimana lanjut gaselit dua oke gaselit dua nih nanti aja simpanannya oh ini tadi Oh, kita pakai yang ini, guys. Ini kita pakai yang ini, coy. Maka yang ini, ini sisa tiga tadi. Berarti ini masih belum dipakai, enam ribu. Nah, dari hari, anu, dari apa namanya tadi yang gratisan tadi. Kira, gas kita edit, gua kan.